Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat setengah Leslar tentunya Baiklah para Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya ada kabar spesial banget ya yang diunggah oleh Bang Adli ini luar biasa Kekompakan dari tim Lesler Entertainment persahabat ya luar biasa dipimpin oleh Papa Daniel Wow <laughs> dan kalian tentunya salvo kemarin persahabat ya tentu kita semua salvo yang baju orange persahabat ya Masya Allah dan di sampingnya ada Ibu Negara nih luar biasa mudah-mudahan Tentunya Leslar Entertainment selalu jaya dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Amin Diunggah kembali oleh akun Leslar Lovers underscore Official Ada kalimat gasen yang dituliskan Papa dan kru Leslar Entertainment best katanya love love love masya Allah luar biasa Dukungan dari fans sejati. mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid amin dan untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan. Ini info untuk kita semua di Sumbawa, para sahabat. Ya diunggah oleh akun Malaikat Pencatat Lesler. Di sini memposting sebuah percakapan pesan ya. Ini boleh aku share gambar nih. Ini vitamin dari Sumbawa langsung. Jangan di share sekarang dulu, mbak. tuh oke, okay, mbak. Katanya tuh besok kalau sudah selesai acara baru dikasih share. Ini info langsung dari Sumbawa Persahabat ya Sudah mendapatkan hidup vitamin lasting kejoran nih di acara off -air, Tetapi disuruh jangan di dulu persahabat ya Mohon bersabar para fans sejati pastinya siap menunggu vitamin bahagia yang akan diberikan persahabat ya Ada kalimat Gerson yang dituliskan juga Arahan dari sananya nggak boleh di dulu Oke lah mari kita timbun katanya tuh kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans Yakni dari akun Heli Heriani Mengatakan kita doakan acaranya lancar jaya Kakak dan dedek sehat selalu amin Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat ya komentar lain diberikan dari akun Instagram Nah, Asker Leslar 2407 Wah, wow, ketularan jadi jadikan timbun juga nih Tapi nggak apa-apa demi kebaikan bersama Wow, Masya Allah, luar biasa Positif banget persahabat ya Demi kebaikan bersama Kita tunggu saja Cidukan vitamin yang tertimbun Mudah-mudahan ada vitamin yang sangat luar biasa Bahagia untuk kita semua para fans Dan untuk kabar berikutnya Ini ada momen spesial banget di channel YouTube-nya Rans ya. Luar biasa, Dede Elasti, Disitu perhatikan lagi elus-elus perutnya Mama gigi para sahabatnya Masya Allah mudah-mudahan ketularan ya <laughs> Dan secepatnya di dia juga Tentunya bisa mendapatkan Leslar Junior Amin Dan kita lihat unggahan ini direpots oleh akun Bilar Galeri Underscore Ada kalimat juga yang dituliskan lewat caption Dielus-elus dulu Siapa ya, tahu nular ya de Amin Kue doain supaya Leslar Junior cepat launching Amin Doakan terus para sahabat ya Idola kesayangan kita, mudah-mudahan secepatnya mendapatkan Leslar Junior. Untuk berikutnya, kita lihat di sini ada kabar terbaru di acara Ov di DDLF. Diperhatikan, bersahabat ya, Masya Allah, tamu undangan sudah siap. Ternyata ini cidukan diam-diam yang -diam bersahabat, ya, luar biasa, Masya Allah. Dan tentu di acara pernikahan malam hari ini. Dihadiri oleh Bupati Sumbawa ya. Masya Allah lokasi of air Leslar di Sumbawa ini persahabatnya makin penasaran nih <guluh> Makin greget aja Bang Mimin tentunya ingin mendapatkan cidukan vitamin Langsung idola kesayangan kita Dan kita tetapi persahabat ya Mudah nggak sabar menyaksikan off-air Dari tampil menyanyi yang Tentunya suara emasnya yang kita kangenin, persahabatan ya. Dan kita lihat di sini, masya Allah luar biasa. Pengantin sudah ada di pelaminan, dan kita tentu dibuat semakin penasaran untuk melihat dan menyaksikan dedek awasi tampil malam hari ini. Ujian ini jadi pos oleh Angkun Tim Lesti Gilar. ada ada ya. kalimatkan juga dituliskan, siap siapnya nyari cidukan tuh. <tuh> Cidukannya persahabat yang mudah-mudahan saja ada yang terbaru nih Ya Allah enggak boleh di-share katanya tuh nunggu acara beres dulu Min <gif> Ini yang tidak ada leslarnya ya hanya cidukan-cidukan manja aja mudah-mudahan saja ada Dede Lesti dan Kakak Bilar Yang tentunya diberikan langsung dari Orang-orang yang ada di lokasi acara pernikahan bersahabat ya Kita masih penasaran nih Mudah-mudahan saja ada bocoran ya Tentang OCRnya Dede Lesti di malam hari ini Stay itu dan patengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.